saya Kofino dalam channel go tutorial teman-teman kita akan belajar kembali melanjutkan tentang bab kimia reaksi reduksi oksidasi dan ini adalah bagian tentang perhitungan reaksi redox itu sendiri jangan di skip teman-teman semua jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain juga Oke kita akan belajar bersama-sama konsep reaksi redox atau bukan redox teman-teman bisa melihat reaksi berikut ya, jadi reaksi dikatakan merupakan redoks itu kalau setelah kita mencari bilangan oksidasi masing-masing unsur lalu kita lihat dari kiri atau dari ruas kiri ke ruas kanan itu minimal ada satu reaksi yang mengalami reduksi dan satu reaksi yang mengalami oksidasi maka itu disebut dengan reaksi redoks caranya adalah kita harus mencari bilangan oksidasi dari masing-masing unsur ya masing-masing unsur ya dan ini sudah di bahas di bagian-bagian sebelumnya Oke nah jadi kalau setelah kita mencari bilangan oksidasi masing-masing unsur ternyata dari kiri ke kanan tidak ada minimal satu reduksi dan satu oksidasi maka reaksinya bukan reaksi redox ya, jadi walaupun kita menemukan reaksi di situ ada tiga reaksi tetapi reduksi semua tidak ada oksidasinya maka itu tetap bukan reaksi redoks. ya kita lihat di contoh perhitungannya seperti ini dan Ingat bahwa redox hanya dilihat berdasarkan konsep perubahan biloks saja. Perhatikan reaksi ini, teman-teman. CR2O3 ditambah 2AL menjadi 2ALO2O3 plus 2CR. Di sini sudah dihitung bahwa biloksnya CR adalah plus 3, Onya min 2, AL 0. Di sini ALnya plus 3, Onya min 2, CRnya 0. Maka di sini terlihat bahwa CR nya mengalami reduksi dari plus 3 menjadi 0, sedangkan AL nya mengalami oksidasi dari 0 menjadi plus 3. Dan dari situ kita bisa simpulkan bahwa oksidatornya adalah CR dalam CR2O3, kemudian reduktornya adalah AL, dan kita bisa sebut hasil reduksinya adalah CR, dan hasil oksidasinya adalah AL dalam AL2O3. Ya. nah Kita bisa coba di beberapa reaksi berikut. Analisiskah reaksi berikut, apakah merupakan reaksi redox atau bukan redox? Oke, okay, ada dua reaksi. Saya tulis reaksinya dulu. Yang pertama, KCl ditambah AgNO3 menjadi AgCl plus KNO3. Di sini saya tuliskan dua-duanya dulu, teman-teman. ya. 2CO plus 2NO menjadi 2CO2 plus N2. Oke, okay. dan di sini kita akan uh, cari masing-masing redoksnya, masing-masing biloksnya. Saya tidak akan membahas terlalu banyak, teman-teman. Jadi di sini sudah, teman-teman sudah bisa belajar di bagian-bagian sebelumnya. Intinya akan kita dapatkan bahwa biloksnya masing-masing seperti ini, teman-teman. Ya, di sini, oke, okay. sini plus satu, N-nya plus 5, dan O-nya adalah min 2. Demikian juga di sini. C-nya akan kita dapatkan plus 2, O-nya itu min 2. Di sini N-nya plus 2, O-nya min 2. Di sini C-nya plus 4, O-nya min 2, dan di sini adalah nol. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah dari ruas kiri ke ruas kanan, apakah ada yang mengalami minimal satu penurunan dan satu kenaikan. Kita lihat di sini, K di sini adalah plus satu di ruas kanan adalah plus satu juga, berarti tidak berubah. CL di sebelum, ruas kiri main 1, di ruas kanan min 1. Berarti tidak berubah. AG-nya di ruas kiri plus 1, di kanan plus 1. Tidak berubah. N-nya 5, tetap plus 5. O-nya juga min 2, tetap min 2. Berarti ini adalah reaksi bukan redox. Oke, teman-teman. Dan kita lihat di reaksi yang kedua. C di sini plus 2, di sebelah kanan plus 4. Berarti ini kita bisa tarik seperti ini. Ini adalah reaksi oksidasi. Sedangkan O-nya min 2, di sebelah kanan min 2 tidak berubah. N, N-nya adalah dari plus 2, di sini menjadi 0. Maka di sini adalah reaksi reduksi. Nah, karena reaksi ini memuat satu reduksi, oksidasi dan satu reduksi, maka reaksi ini bisa simpulkan merupakan reaksi redox. Seperti itu ya. Dan berikutnya adalah ketika kita harus mencari hasil oksidasi atau oksidator dan reduktornya, ya, misalkan seperti ini, kita punya reaksi FeS ditambah 6 HNO3 menjadi feno 33 3 tiga kali plus S plus 3 NO2 plus 3 H2O, oke, seperti biasa kita akan jabarkan biloks masing-masing ya, jadi di sini dengan cara yang sudah kita punya ini adalah Fe nya plus 2 S nya adalah min 2 Misalkan di sini hanya plus 1, N-nya itu plus 5, O-nya itu min 2. Sedangkan di sini FE-nya 3, N-nya ini akan kita dapatkan uh, min 5, plus 5, O-nya min 2. Di sini S karena tunggal dia berupa 0, di sini plus 4, O-nya min 2, di sini hanya plus 1, O-nya min 2. Dari sini kita dapatkan bahwa FE itu mengalami Kenaikan ya dari sini ke sini. Ini adalah reaksi oksidasi. S-nya juga ternyata mengalami kenaikan ya dari min 2 menjadi nol. Ini juga oksidasi. Sedangkan H tidak berubah ya teman teman ya satu menjadi plus satu. N-nya ini plus lima di sini plus lima, tetapi di sini plus empat. Jadi di sini ada N-nya itu mengalami perubahan. Ya. Nah, ini adalah reaksi reduksi. Ya, lalu kita lihat lagi O-nya -2 di sini min -2, di sini juga min -2. Berarti tidak ada perubahan. Oke. Jadi, ini ada satu reaksi reduksi dan dua reaksi oksidasi. Maka ini sudah dianggap sebagai reaksi redox karena redox kita bisa mencari oksidatornya siapa, reduktornya siapa, ya. Nah, oksidatornya adalah zat yang mengalami reduksi. Reduksinya adalah N dalam HNO3. Sedangkan reduktornya adalah yang saat yang mengalami oksidasi. Ada dua teman-teman. Jadi di sini Fe dan S ya masing-masing dalam senyawa FeS. Sedangkan hasil reduksinya adalah ini ya teman-teman ya hasil reduksinya adalah N dalam dan NO2 dan kemudian hasil oksidasinya bisa FENO32 ya FENO33 maaf 33 dan S ya seperti itu teman-teman perhitungan -teman, tentang reaksi redox mudah sekali yang penting teman-teman lihat lagi di bagian-bagian sebelumnya untuk cara-cara menghitung bilangan oksidasi materi ini simple gampang sekali yang penting teman-teman punya niat untuk menghafalkan prinsip-prinsip dasarnya, oke jangan lupa bagian video ini ke teman-teman yang lain sampai jumpa di video-video selanjutnya dan terima kasih